Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengatasi random freeze atau mungkin random stack gitu ya Di emulator 3DS Citra ya Jadi kalau kalian misalnya tiba-tiba main dan tiba-tiba nge gitu Dan sebenarnya saya ini enggak tahu bikin udah part berapa gitu ya Dan ini part berapa kayaknya ini bakal jadi part terakhir dan saya kayaknya enggak akan bikin lagi Enggak tahu part ketiga, enggak tahu part ke-300 gitu ya, enggak tahu Dan untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup ke emulation ya tapi ini hanya uh, percobaan aja ya. kalau kalian misalnya belum coba gitu cara yang sebelumnya kalian coba dulu semoga aja bisa gitu mungkin nanti saya akan simpan di deskripsi di bawah atau di ending video ini nah setelah itu kalian cukup ke emulation dan ke configure aja kalian klik di sini kalian cukup ke grafik ya grafik dan kalian pastiin untuk tekstur filternya kalian disimpan di nan di atau mungkin di ya kalian nggak pakai gitu ya di nan sama sekali gitu nan dan pos uh, processing shadernya juga kalian simpan aja di nan gitu awalnya saat saya bermain persona Q2 gitu ya saya pakai uh, XBRZ dan XBRZ ini untuk kalau nggak salah untuk ngebagusin teks di Ocarina of time cuman karena saya masih belum main gitu Ocarina of time jadi saya main persona q dulu tamatin gitu Nah jadi saya Uh, lupa diganti kan, nah begitu saya main itu tiba-tiba sering ngefreeze pak ya, jadi sering ngefreeze dan ngefreeze nya ini nggak bisa kalian apa-apain, kalian nggak bisa fast forward, kalian nggak bisa rewind gitu ya kecuali mungkin kalau kalian udah pakai uh, atau mungkin udah nge save gitu atau mungkin kalian pakai save state gitu, nah cuman kalau kalian misalnya belum pakai save state gitu kan, kalian lupa, nah itu bisa kayak gitu, dia ya kan dan jujur ngeselin aja sih, kalau misalnya kalian udah grinding, misalnya grinding sejam dua jam belum kalian save tiba-tiba nge-freeze dan ya udah itu nggak bisa diselamatin gitu kecuali mungkin kalau kalian pakai save state. Nah, tapi ini kayaknya hanya asumsi atau opini, asumsi uh, apa, menyangka nyangka gitu ya. Jadi yang membuat na nya ini adalah XBRZ Freescale ini. Dan kalau kalian tahu XBZ ini kan tadi sudah saya bilang tuh kan, kayaknya ya ini yang on of time ini biar jadi bagus untuk teksnya. Sedangkan untuk persona Q2 dan persona Q pokoknya atau game persona gitu itu kan banyak banget ya teksnya. Jadi mungkin karena uh, dikasih filternya gitu untuk teksnya jadi ya nge gitu dan ini nge nya saya tuh di persona Q2 itu saat Ya, saat ngomong gitu, saat dialog gitu, dan ya udah gitu, jadi saya matiin aja, saya ganti kenan, dan setelah itu kalian cukup klik oke, OK, dan udah gitu. Nah, setelah itu udah gitu, udah gak ada lagi yang namanya nge-freeze atau nge-crash lagi gitu saat saya lagi ngomong gitu sama karakter-karakternya, dan ya sih, kayaknya ini bakal jadi fix juga, gak tahu tapi kalau mungkin yang ini gak bisa, kalian bisa coba yang cara yang sebelumnya, tapi untuk saya, ini saat saya tuh bikin tuh di 10 jam untuk main ya, saat uh, bikin part sebelumnya dan sekarang saya udah 17 jam berarti udah tujuh jam enggak ada lagi yang namanya free sama keras lagi untuk saya ya, setidaknya mungkin kalau kalian mau coba kalian bisa nonton dulu untuk yang sebelumnya kayaknya bakal ada di ending video ini atau bakal ada di deskripsi di bawah atau akan ada di pojok kanan atau mungkin enggak ada di semua-semuanya kalian bisa cari aja ke channel saya gitu ya intinya kayak gitu dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk video Mungkin tutorialnya gitu, mungkin kebanyakan ngobrolnya juga, kayaknya tutorialnya dikit banget gitu ya. Dan ini jadi cukup segitu doang untuk videonya, thanks for watching, bye-bye.